Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ngedongkel bonsai serut karena kita dapat pesanan untuk bonsai taman. Kita hari ini dongkel berdua sama Adiku karena kita nanti naik motor satu gotong. Oh ya, kita selalu mengingatkan di sini tuh lokasinya aman untuk pasal-pasal jadi ini tuh lokasinya di perkebunan warga kebun milik warga dulu sih ini kebun pohon cabai sama pohon singkong cuman sekarang tidak diurus jadi nah ini lokasinya lumayan lebat nah kita udah tinggal sedikit lagi sih tinggal akar bawah akar bawah dua jari Nah, ini pohonnya pohon serut mau dijadiin bonsai taman. Tempuhannya mana? Wih. Lemes <tuk> banget bulan makan. Banyak tuh, tuh, tuh timbel gitu. Aduh. Oke. Okay. Mantap, mantap. Oke, saksikan terus keseruan kami berburu hari ini. Kita lihat proses. <tuk> Hai, tetap kita alhamdulillah berada pesanan yang untuk bonsai taman. Terus, ini udah ada bahannya. Mantap, saksikan terus dan pantengin terus channel bonsai Ariraman. Kita kayaknya dong kecumanin doang kuliah ya, satu ya. Hey, Bebas, habis ini kita mau balik oke, okay, jangan lupa like, komen, dan subscribe jangan lupa loncengnya dibunyikan